Tiga narasumber tadi. Selamat sore, Bapak Bari. Pak Bari. Selamat sore, Mas Ibnu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak. Alhamdulillah, sehat. sehat ya. Kita akan mendengarkan pemaparan dari Pak Bari yang akan menyampaikan rangkuman dari tiga pemateri sebelumnya. Waktu dan tempat kami persilahkan kepada Pak. Bari Aryono. silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Imansa. Selamat hormat, Pak Imansa. Selamat sore Pak. Pak Suranto sudah live ya dari meeting kita di sore hari ini, Pak Hendra Limbong. Terima kasih, Pak, atas insight-nya luar biasa tadi. Pak Muharto dari Bank BRI. Ya, AI, machine keren sekali, Pak Muharto. Dan Pak Lasana, Budi Yono nih, kalau masih ingat saya, waktu di VMware dahulu, pernah ketemu ya, Pak Lasana. Ya, sama sore, Pak. Sore, Pak dan trend sekarang sudah menjadi uh, benar-benar trend makro ya sekarang ya. Karena semua orang butuh antivirus, butuh uh, Firewall, butuh solusi security, keamanan data Banyaknya cybercrime di mana-mana Nah sebelum saya mulai, saya ingin memberikan pantun untuk Pak Iman Sahih Spesial untuk Pak Iman Sahih Boleh Pak Iman saya, Ini biar sore-sore enak sambil kopi Pak Iman Sahi. Saya, Pak Henda, Pak Martok, alasana Gini Pak, ini masa pantunnya Pak Aman itu butuh perjuangan Karena digital Enggak semudah bikin instan. Jangan sampai bank digital datang belakangan. Kalau di depan itu namanya Bank Iman. Oke, cakep, Pak. Ya, ya. ini silahkan panitia langsung menaikkan prestasi saya nih. Kesimpulannya seperti apa? Ya, Baik, Bapak-Ibu sekalian, uh, saya akan cepat saja, ada empat hal, Bapak-Ibu sekalian, dan para narasumber yang saya uh, hormati, juga kepada Bapak Iksan, uh, Pak Edi dari Warta Ekonomi yang saya cintai, yang lebih kesempat saya, bahwa pertama adalah tentang regulator, tadi Pak Iman dari OJK dan dari uh, Pak Suhanator dari BSN sudah men menyampaikan, Pak Pak Ransel, lengkap dan komprehensif, nah saya melengkapi dari sisi Bank Indonesia seperti apa. Sebenarnya kedua, uh, hal apa yang bisa kita petik dari materi Pak Hindai Lembong, dan juga um, insight apa yang bisa kita bawa pulang dari uh, materi dari Pak Muharto Bang BRI, Juga dari Pak Laksana, siapa yang bisa kita um, hadirkan untuk memitigasi semua risiko-risiko keamanan digital yang selama ini sedang kita hadapi. ya Rame sekali ini Pak, terus terang ya. Kemarin virus Joker ya, Pak Imansah ya, Pak Hendra, Pak Muharto. Alasannya, ya di Android kita ini bisa menguras uang sampai puluhan juta. Kebetulan dari laporan BSSN itu belum ada nasabah Bank Indonesia yang terkena virus Joker. Tapi kalau di Belgia, di negara Eropa, di Amerika sudah banyak yang kena ya, virus Joker ini. Enggak sengaja nasabah kita ini 16 aplikasi yang ada di dalam Android maupun uh, iOS-nya. Dan ternyata dana yang ada di dalam mobil bankingnya terkuras. Dan mereka tidak tahu kalau ada namanya virus joker. Nah, Bank Indonesia, eh, seperti halnya di parasitas yang saya tampilkan di sini, eh, Bapak-Ibu semuanya, eh, menambahkan dari OJK dan dari BSSN bahwa pelanggan ini harus kita lindungi. Ya. Tadi Pak saya katakan kenyamanan nomor satu, kenyamanan nomor dua. Ya kan ini sangat penting sekali sebagai halal kita. Nah, jadi Bank Indonesia melakukan sebuah survei terhadap keyakinan konsumen, ya indeksnya memang sangat rendah. Ya, 7,7 persen di bulan Agustus kemarin. Nah, di bulan sebelumnya 80 persen, di bulan sebelumnya lagi itu ada 100 persen. Nah, kalau sudah di 100 persen. Berarti pelanggan konsumen kita itu, nasabah kita itu sudah puas, sudah optimis ya bahwa kondisi ini sudah normal Nah, kalau masih di angka di bawah 100% berarti konsumen kita, pelanggan kita, nasabah kita itu masih pesimis Itu Bapak-Ibu semuanya, masih pesimis, masih wait and see gitu Jadi, uh, meskipun indeks ekonominya naik, ya, market naik, kemudian juga, uh, apa, Level kepercayaan nasabah kepada perbankan juga naik Namun ternyata uh, indeks dari keyakinan pelanggannya masih belum naik Atau bahasa bisa tertahan, ya tertahan gitu. Nah yang kedua ya Dari apa yang Pak Hendra Lembong sampaikan Ini sangat menarik sekali ya, Sangat menarik sekali Bahwa kita berangkat dari strategi Pak Hendrawan saya katakan -kata, begitu. Ada empat strategi yang saat ini akan saya munculkan di sini, kecuali people, proses, dan teknologi yang tadi Pak Hendrawan mau sampaikan. Ada satu lagi platform, tolong diklik Mas, muncul platformnya ya. Nah, baiklah. Nah, kalau kita bicara platform, ya tidak hanya teknologi, maka strategi kita di dalam mengantisipasi dan resiko, risiko terhadap kejahatan siber ini tentu akan lebih kompleks lagi karena digital risk ini harus kita lakukan managing, mitigasi berbeda dengan risiko, -risiko yang sebelumnya kita belum hadapi ya, atau risiko non-digital atau risiko fisik lah ya. Yang kedua, berikutnya adalah dari apa yang Pak Hendra mau sampaikan ya, saya menyimpulkan ya, ya silahkan Mas di next saja. Ya, saya menyimpulkan bahwa apa yang sedang terjadi di dunia perbankan dan jasa finansial yang warnanya biru sebelah kiri itu mohon sedikit dimunculkan yang halaman berikutnya ya. Nah, bagaimana jika jaringan perusahaan network-nya itu rusak, putus jaringannya, kabelnya maupun uh, software jaringannya itu rusak, tidak bisa kita perbaiki berminggu-minggu, text time kan, dan tentunya gaji gak bisa dibayar, ya kan, nasabah juga banyak yang komplain, kemudian websitenya juga sempat banyak diretas, ya, multi finance fintech, ya? dan sebagainya, dan bagaimana jika seorang peretas itu dapat menyabotase peralatan handphone, laptop nasabah? Ya, bahkan ke servernya BCA, katakan ya, nah, penjahat tidak hanya mengambil data dari BCA, namun juga menggunakan serangan digital, ya, digital attack itu, untuk menghancurkan aset nyata secara fisik Jadi, gedung-gedungnya bank BCA itu. Nanti juga uh, aset BCA itu yang ada di dalam gedung kantor bank BCA itu bisa juga diserang digital atau digital attack. Nah, bagaimana cara memindikasinya? karena ini harus melakukan secara holistik, menurut Pak Hendra tadi, maka ini menjadi satu hal yang serius untuk para pimpinan perusahaan, pimpinan perbankan, bahkan OJK juga harus menanggap ini secara serius, sangat serius bahkan. Semua lapisan perusahaan dari BOD, ya, BOC, Kepala Divisi, Kepala Departemen, sampai dengan staff. Gitu ya. Jadi hire orang-orang yang benar-benar pakar, para hacker lah kita hire, untuk bergabung ke perbankan ya yang terbaik, agar tiga TOP ini bisa kita antisipasi mitigasi, yaitu teknologi, orang, dan proses. Top. Topnya itu kita ini Gitu kan, topnya. Nah, tidak hanya itu, teknologi adalah bagian daripada solusi, kan? Bagian dari solusi yang Pak Pak sampaikan. itu adalah bagian dari solusi. Nah, kita butuh satu yang namanya SPP, yaitu Strategi, Polisi, dan Proses. Untuk apa? Agar TOP ini bisa jalan secara komprehensif. Jadi, judul di atas itu, karena siber membutuhkan pendekatan organisasi yang holistic. Ya, Berikutnya, Mas Dari Pak Moharto Interaksi Pak Moharto AI ini tidak hanya sekedar masa depan dari uh, cybercrime atau cyber security ya, Tapi saya yakini bahwa AI ini atau artificial intelligence ini merupakan masa depan perbankan ya Pak Moharto ya. Dan Pak Moharto highlight di sini dan insen kita bawa adalah masalah orang, masalah people people is still the weakest point. Nextnya Mas. Ya, diklik. Nah, sehingga Bang BRI mencoba untuk menampilkan sebuah solusi bagaimana agar kesalahan manusia ini, manusia sebagai sumber kesalahan di mana-mana, ini bisa digantikan dengan mesin, dengan sebuah program bahasa pemrograman, dengan sebuah teknologi namanya artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Yaitu ada mesin learning, ada deep learning, bahkan ada komputer vision. Seperti adanya facial recognition. Itu sudah Bang Bieri lakukan. Nah, sehingga apa yang bisa saya tunjukkan dari materi yang Pemapak Pak Moharto dari Bang Bieri adalah nextnya Sebelah kiri warna merah, jelas bahwa manusia adalah pusatnya kesalahan. Ya, berpulsaan dari manusiawi bahkan. Dimalumi. Padahal enggak, tidak harus begitu. Karena apa? Yang terlihat Pak Uh, Gendak katakan di awal ya bahwa kesalahan kecil apapun di dalam dunia siber ini dapat merugikan bisnis, perusahaan, nasabah bahkan UMKM yang sekarang dina oleh Bank BRI kan Bapak I ini nasabahnya mayoritas UMKM nih Pak Marto ya ini terdampak kalau ini ada kesalahan manusia ada human errornya ya. Baik itu usaha kecil dan menengah, itu mostly yang dapat kena dampaknya 50% lebih. Ya, nah, terkadang UMKM kita itu yang menggunakan metode yang defektif, Pak Mbah Ya, Bapak-Ibu semua, defektif. Gak sengaja itu. Misalnya tadi, virus yang ada di handphone, diinstall install. Ya, kan nggak? mereka nggak tahu itu virus, yang merusak aplikasinya, mobil banking, bank BNI, bank Itu, bahkan tidak bisa melindungi datanya, malah dicuri data oleh para hacker. Hacker tersebut ini resikonya besar sekali, kan? Tidak hanya satu dona Sabah, bahkan nasabah kehilangan uh, saldonya di bank. Nah, sehingga apa di warna biru sebelah kanan ya? Kalau UMKM itu nggak punya tim IT, ya, jadi kita juga sulit bilangnya bahwa UMKM ini harus kita gimana bisa kita selamatkan gitu kan? Nah, kita bicara UMKM yang levelnya menengah dan ke atas saja di tingkat perusahaan. Ada PT-nya, nah, PT itu kan kadang ada tim IT-nya, bisa satu dua orang, nggak apa-apa yang penting, mereka menerapkan protokol uh, cyber security yang benar, yang kuat, ya, perangkat-perangkatnya pakai yang terbaru. Yang tadi Pak Hendra sampaikan, ada patch dalam lah bahasa-bahasa seperti itu Nah, untuk bahasa-bahasa yang lebih membumi, yang ke, yang apa buat emak-emak UMKM itu bisa diterima, ini kan kita harus sering membersihkan uh, apapun yang ada dalam handphone kita, sampah-sampah, ya, log, ataupun uh, aplikasi yang tidak kita perlukan yang kita curiga, yang resmi harus kita mulai uninstall. Kalau kita bicara password, kita bicara SOP, uh, apa OTP segala macam. Nah, ini kan sudah menjadi uh, uh, apa landasan baku dari UJK dan semoga nih sama UMKM melaksanakannya. Tapi saya saya sih nggak yakin ya. Karena ini cukup complicated ya. Nah, makanya Bang BRI untuk menyederhanakan ini semuanya dibuatlah teknologi AI, buatan sehingga kesalahan manusia enggak terjadi lagi sehingga seorang bankir, seorang uh, Chief Risk Officer atau Chief Information Security Officer CISO itu sudah menjadi virtual CISO ke depannya sehingga para pelaku MKG nggak perlu worry lagi gitu kan bahwa BRI sudah menjamin keamanan dengan uh, mengoperasikan keamanannya itu sistem keamanannya menggunakan uh, teknologi yang canggih pokoknya yaitu AI ya berikutnya Mas next nah yang Ketiga, eh maaf yang keempat ya. Ini tadi regulator, BCA, BRI, yang keempat dari Pak Lah ransomware. Ini ya, dari Trend Micro. Kita sepakat, kalau di -klik, kita sepakat bahwa bank itu menjadi target utama dari semua bentuk kejahatan. Per, uh, di dunia digital maupun di dunia fisik. Kalau di -klik, mas. Jangan muncul animasi ini. Nah, Oke? Okay? Nah, kita setuju itu. Kita semua sepakat. Karena Kenapa ini menjadi target utama para hacker, ya, para cybercrime, pelaku pelaku kejahatan? Ada tiga. Tolong diklik lagi. Tiga alasan mereka melakukannya. Ada uang di dalamnya. Ada reputasi yang mau dirusak. Ada persaingan usaha segala macam. Ada data yang ingin, ingin diambil, dicuri. Tiga alasan itu. Kebanyakan yang umkm kita itu nggak nyadar kalau uangnya diambil, yang reputasi dihancurkan, brandnya kadang dihancurkan oleh uh, banyak sekali ransomware ini. Dan mereka meng Menagih ini ya, para ya menagih tuntutan berapa rupiah juta. Nah, kalau sekarang ini tuntutannya berupa bitcoin ya, atau mata uang digital cryptocurrency. Sekarang tuntutannya seperti kemarin kita dengar ya, di Amerika Serikat itu ya, salah satu perusahaan uh, healthcare kan dikenal juga ransomware right, kan, dan dituntut biar perasaan perusahaan kamu jalan kembali itu, itu sampai empat juta dolar, dan itu dibayar. Kalau enggak ya perusahaan nggak bakal jalan. Ada reputasi dalam dan data udah pasti Indonesia udah mengalami ini, ya data ya sudah bocor kemana-mana. Berikutnya mas, ya. Nah, kesimpulannya apa dari apa yang disampaikan Pak Laksana tadi? Secanggih apapun landscape, ya, arsitektur, desain, uh, security, networking, server. Ya cloud computing, big data, apapun teknologinya, maka hacker itu lebih maju sepulangkah dari kita, ya. Dengan mengembangkan apa, namanya craft. ya. craft itu sebuah model CIA FBI atau spy, ya kan, yang mereka kembangkan menggunakan teknologi AI yang tadi saya katakan oleh Pak Muhtar, ya craft itu lebih canggih daripada keamanannya perusahaan-perusahaan penyedia uh, seperti termacro, contohnya, atau McAfee, contohnya. Jadi tantangannya keras sekali di depan ya, buat para bankir di sini yang hadir ya Dan 40% serangan saat ini kebanyakan melibatkan malware ya 40 malware. Jadi ini serangan serius ya, malware dengan AI, ransomware, ada tuntutan di dalamnya, minta duit ya Nah ini nggak bisa kita mengandalkan perimeter-perimeter yang di depan Firewall, kemudian jaringan-jaringan uh, uh, endpoint kita yang di ATM Pengatur cabang nggak bisa kita andalkan lagi, sehingga warna biru yang sebelah kanan itu uh, anti memang masih menjadi andalan update segala macam, ya. Namun tadi saya melihat ada satu hal yang sangat sangat luar biasa dari trend Micro, yaitu security platform. Ya kalau ya. Jadi security platform itu merupakan satu bentuk satu model yang bisa mengidentifikasi tujuan musuh sebelum mereka berangkat meng, meng BRI katakan atau BCA kita udah tahu duluan tujuannya kemana nih ke bank mana nih ya kan dan kedua adalah efek, efek serangannya apa ya efek serangannya atau menyerang ke servernya atau ke jaringannya atau ke nasabah gitu bahkan jika tidak bahkan serangan ini uh, bahkan solusi seperti as platform ini bisa melakukan hal-hal uh, yang uh, tidak tidak ada jadi digitalnya jadi mereka tidak ada apa login password itu nggak ada perubahan, -perubahan apapun uh, dengan security platform itu bisa melakukan uh, mitigasi risiko. Oke, okay, next ya. Yang terakhir. Ya, terima kasih itu aja dari saya. Ini uh, apa yang saya bisa simpulkan untuk Bapak Ibu semuanya. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Bari Ariono. Eksekutif Chairman Digital Banking Institute atas pemaparannya menyimpulkan dari tiga narasumber yang sudah hadir pada sore hari ini. Kita selanjutnya ke sesi tanya-jawab. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan terbaik yang dipilih. Yang pertama ini ada pertanyaan dari Pak Agustriono untuk Pak Hendra BCA. Teknologi cybercrime setiap saat selalu berkembang. Untuk BCA, apakah selalu update dalam keamanan menangani cybercrime? Lalu, berapa kali setiap hari, setiap minggu, setiap bulan? Apakah menunggu hacker masuk atau bagaimana? Ini mungkin pertanyaannya agak ambigu, ya. Mungkin ada berapa serangan, mungkin seperti itu. Dan untuk nasabah yang terlanjur, terlanjur dibobol, apakah dananya diganti? Monggo kepada Pak Hendra untuk langsung menjawab dengan singkat. silakan Pak Indra. Ya, terima kasih, Pak Ibnu. Uh, ya, betul kita ada monitoring seperti BRI juga, Security Monitoring Center yang melihat serangan-serangan. Banyak sekali setiap hari serangan dan uh, kita monitor terus. Uh, tapi so far lah peralatan kita cukup, cukup baik ya. Uh, langsung aja kalau dibobol, intinya kita lihat, ini kesalahannya ada di mana. Kalau ini 100% memang kelemahan di sistem kita, pasti kita ganti. Cuman berapa kali misalnya tadi yang sudah di-share, contohnya, ya kita bisa cek bahwa PIN yang dipakai itu betul dan nasabahnya bilang memang dia kasih PIN-nya, ya dalam hal ini akan sulit untuk kita ganti. Dan itu juga sesuai arahan yang kita berdiskusikan dengan regulator juga sih. Terima kasih. Oke seperti itu. Oke. Lalu untuk per... tadi ya sudah dijawab oleh Pak Indra. Terima kasih Pak Indra. Lalu pertanyaan untuk Pak Laksana ya, bagaimana best practice untuk sebuah perusahaan dalam memproteksi diri mereka terhadap serangan siber yang semakin meningkat? Hal apa saja yang wajib bagi sebuah perusahaan miliki dan terapkan untuk bisa mencapai keamanan yang kuat seperti itu. Silahkan Pak Laksana. Ya, saya pikir nih uh, jawabannya nggak bisa berlaku sama ya terhadap semua industri. Kita mesti melihat uh, uh, apa uh, makin seperti perbankan lah itu maksud saya adalah ah. yang dituntut untuk tinggi punya proteksinya. Jadi jadi. Uh, security postur itu memang ada journey-nya juga ada, ada ini tahapannya juga ya sampai 4 atau lima level gitu ya dari dari perspektif ya uh, saran saya tetap tingkatkan ya sesuai dengan dengan apa kebutuhan bisnis tadi ya kita nggak perlu berlebihan juga ya uh, uh, apalagi kalau uh, punya bisnis yang tidak terlalu menyimpan uang juga dan sebagainya, ya ya itu tentu beda yang dituntut ya tapi intinya uh, uh, Proteksi ini juga nggak bisa sekali terus selesai, gitu ya. Atau udah tenang, gitu, terus nggak uh, perlu perbaikan lagi, ya. Ini juga mesti keep improvement, ya. Uh, seperti tadi, mungkin juga ada di slide saya bahwa harus terus di-assess di, di terus, ya. Atau dilihat terus uh, posturnya, karena dinamikanya juga ada terus, ya. Ya, minimum tentu ada sih, syarat minimum ada bisa dilihat-lihat, ya. Misalkan kalau ada jaringan, ya, mulai dari firewall, dan seterusnya, Nah, kalau di endpoint dengan antivirusnya, gitu ya. Tapi itu ya masih sekedar tameng sisunya. Tadi yang kita sampaikan itu memang lebih ke enterprise sih, atau pending atau, uh, grid sih sebetulnya yang teman-teman. Dan kita sampaikan, nah, memang tuntutannya tinggi, resikonya tinggi, ya. Dan uh, uh, makin targeted juga ya, kita lihat uh, uh, ke satu institusi, atau bahkan ke satu company, itu mau-mau mau diserang. Ya, jadi udah satu komplotan ini, ya. Uh, itu yang mesti uh, uh, uh, uh, apa yang membedakan antara mungkin SMB ya atau yang non financial bisnis ya. ya jadi saya nggak bisa menjawab mesti gimana gitu ya uh, langkah pertama misalkan kalau akses ya password password juga udah ada teorinya juga ya uh, paling gampang atau kiat-kiatnya juga banyak misalkan kalau ada wifi yang tanpa password ya udah jangan connect gitu <laughs> udah pasti jangan connect. kalaupun connect, Ya kalau mau untuk browsing-browsing silahkan, tapi kalau mau transfer internet banking ya jangan sih saran saya sih itu ya. Okay. Jadi banyak sih, awareness juga perlu ya. Saya pikir uh, perbankan juga udah uh, banyak melakukan uh, awareness ke, ke nasabahnya, tadi bagian dari uh, ini ya. Uh, karena kalau nasabah makin aware artinya risikonya juga agak rendah, banknya juga uh, sedikit direpotkan juga, berkurang direpotkannya juga. Okay. Ya mungkin itu yang saya bisa jawab Oke okay, ya. terima kasih Pak Laksana Lalu ada pertanyaan selanjutnya Untuk Pak Muharto eh, BRI oh. dan juga Pak Hendra BCA Kalau boleh tahu nih Bapak-Bapak <laughs> Berapa besar investasi Yang dibangun BRI dan BCA Dalam membangun infrastruktur keamanan sibernya Seperti itu, silahkan yang pertama eh, Kepada Pak Muharto Ya kalau ini berapa besar investasi, angka investasi ya, mungkin ya setiap bank mungkin konteksnya berbeda-beda ya eh, angka investasi ini. tapi intinya seperti ini kita berpikir investasi terhadap security itu adalah based on risikonya jadi melihat risikonya dulu risiko terhadap operasional bank terutama operasional digital itu sebesar apa gitu terus betap, eh, seberapa penting eh, bisnis bank itu sehingga oh, resikonya itu harus dikontrol. Nah, based on itu baru kita memikirkan uh, investasi untuk mengontrol risiko-risiko uh, digital, risiko digital di bisnis tersebut. Gitu. Nah, tentu masing-masing bank berbeda. Tapi intinya kalau di kami, ya kami tadi risk-based approach ya yang kita, kita uh, lakukan. Uh, terutama misalnya bisnis bisnis yang facing ke internet, facing ke nasabah, seperti end, apa uh, uh, mobile banking dan lain-lain itu uh, apa namanya bisnis yang harus kita lindungi uh, semaksimal mungkin jadi investasi kita uh, fokus lebih banyak ke sana jadi intinya tujuannya uh, pertama untuk tujuan bisnis sebesar seberapa besar impact risiko ini terhadap bisnis kemudian uh, kontrol apa yang harus kita lakukan nah ini baru kita lakukan investasi terhadap apa pengamanan aplikasi, atau pengamanan bisnis tersebut. Jumlahnya itu tadi relatif kalau jumlahnya. Tapi ya itulah, yang pasti kita, kita pastikan cukup berinvestasi ya, dalam memanage risiko-risiko cyber ini. Karena yang makin ke depan kan, kalau saya baca di mana mana itu ya, risikonya itu shifting ke digital. Semakin ke depan, semakin shifting ke digital. Mungkin sampai 100% risiko itu operasional perbankan ada digital gitu. Nah kalau udah seperti itu, ya udah habis-habisan kita uh, untuk uh, investment untuk pengamanan uh, apa namanya bisnis digital kita. Mungkin gitu Pak jawaban saya. Eh, Terima kasih ya. uh, Pak Muarto. Uh, silakan kepada Pak Indra Ya, mungkin singkat saja kalau di kita memang tadi Pak Ifnu sudah sampaikan ini bank BCA kan transaksinya besar sekali. Jadi ya kita investnya sangat besar lah untuk security. Kalau tanya angkanya di ratusan miliar. Ya. Cukup Pak, ratusan miliar ya, ya antara antara 100 sampai 999 miliar rupiah seperti itu, ya, bisa berapa aja? Mirip-mirip lah Pak, mirip-mirip ya, seperti itu, oh, terima kasih kepada Bapak-Bapak, nah sebelum kita mengakhiri uh, sesi uh, webinar ini, kami mohon kepada setiap uh, narasumber untuk memberikan closing statement terkait uh, materi diskusi pada Sore hari ini, untuk yang pertama silahkan kepada Pak Muharto dari BRI. Ya, mungkin uh, saya jadi materi kami yang mengenai uh, apa, uh, AI di perbankan, informasi AI di cyber security tentunya, itu uh, memang sesuatu keniscayaan kalau menurut kami ya. Jadi kedepannya, karena uh, ancaman juga semakin automated, semakin masif, jadi embrace kita ke AI, Tadi uh, untuk keperluan saber skuti maupun keperluan bisnis yang lain itu tidak terhindarkan itu. Jadi uh, ya kedepannya kita akan uh, apa lebih masif lagi mungkin untuk mengemblaze AI ini ke segala fungsi di perbankan dan uh, tentunya ini digunakan untuk uh, dilakukan untuk memperoleh uh, efisiensi dan efektivitas sebesar-besarnya dari proses bisnis yang kita lakukan. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Pak Muharto. Uh, kita berikan aplaus kepada Pak Muharto. Uh, Silahkan kepada Pak Hindra untuk menyampaikan sedikit closing-nya. Oke. Okay. Pada saya tadi satu bagus sekali uh, sambrinya uh, setuju juga dengan security as a service. Tadi juga disampaikan kalau banking itu kan diserangnya paling banyak. Jadi mau nggak mau kita investasi besar. Cuma kalau yang di luar banking seharusnya tidak perlu sebesar itu, bisa pakai cloud. Uh, bisa juga pakai security access service, beberapa provider yang sudah ada, itu jauh lebih murah. Uh, yang kedua, mungkin tolong teman-teman uh, yang hadir di sini untuk mengingatkan uh, sanak saudara relatif juga, sekali lagi, jangan pernah memberikan PIN atau nomor kartu ATM dan semua data-data pribadi ini uh, kepada siapapun juga. Yang pun kedingirannya asli, tapi sebaiknya asumsinya... Asu, gitu ya. Jadi, kalau memang ada kesulitan, telepon banknya jangan memberikan data pada saat ditelepon. Mungkin itu aja tambahan saya. Terima kasih, Oke, terima kasih kepada terima kasih. Pak Hendra dari BCA. Kita berikan aplaus untuk Pak Hendra. Yang terakhir, closing statement dari Pak Laksana: "Monggo, silakan, Pak Laksana." Ya, singkat juga ya dari saya sih, ketika teman-teman membangun digital plafon atau uh, digital bisnis ya. Ya jangan lupa juga ya uh, dari sisi proteksinya. Ya kadang itu suka, bukan dilupakan segera, suka di, ketinggalan gitu ya. Jadi udah punya aplikasi bagus ya, tapi uh, uh, uh, proteksinya masih masih belakangan atau atau tidak seiring gitu. Jadi risikonya nanti makin besar seperti yang udah disebutkan rekan-rekan pembicara sebelumnya bahwa ya bisa menyangkut reputasi company juga sih kalau terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, itu saja sih dari saya. Terima kasih Pak Laksana atas uh, closingnya uh, Kita berikan aplaus kepada Pak Laksana dan kepada seluruh narasumber yang hadir pada sore hari ini. Oke, okay, terima kasih uh, hadirin peserta dan pemirsa. Itu tadi sesi webinar dan tanya-jawab uh, terkait tema countering cybercrime for digital trust in the financial sector yang semoga bisa menjadi pembuka, membuka insight kita bahwa ternyata ancaman itu datangnya dari mana-mana termasuk uh, di dunia digital dan dari sesi uh, diskusi webinar sore hari ini kita bisa tahu bahwa keamanan itu bukan hasil keamanan itu adalah proses hari ini Akun kita aman, akun media sosial, akun bank kita aman, bisa jadi besok ada peretasan atau kebocoran data, kita nggak tahu. Karena itu proses e, pengamanan e, dari sistem informasi dalam hal ini perbankan itu memang cukup sangat complicated dan, dan itu luar biasa ya. Tadi bisa disampaikan kosnya bisa ratusan miliar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih dari saya, Ibnu Udi Cahyo, yang sudah... Dipercaya oleh tim Warta Ekonomi.co.id untuk memandu sesi webinar pada sore hari ini. Semoga semuanya selalu sehat, semoga semuanya rekeningnya aman, nggak dibobol, akun medsosnya juga aman ya, selalu uh, perbaiki literasi digital kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore. Saya kembalikan acara kepada Caca. Baik, terima kasih moderator kita yang luar biasa sudah memandu acara diskusi hari ini Bapak Ibnu Dwi Cahyo selaku juru bicara dan Peneliti Communication and Information System Security Research Center atau CISREC ternyata dari paparan seluruh narasumber usaha yang dilakukan setiap sektor jasa keuangan untuk memberikan perlindungan bagi konsumen dari serangan cyber ini sudah cukup luar biasa mereka menginvestasikan dana yang pastinya tidak sedikit untuk melindungi uang yang kemudian sudah dikelola oleh sektor jasa keuangan. Tapi ternyata dihimbauan juga bahwa... Hal yang paling penting dilakukan adalah dari customer itu sendiri. Karena biasanya celah kebocoran ini justru dari customer yang mungkin gampang percaya dengan orang, gampang memberikan pin ATM-nya, dan lain-lain. Untuk itulah mudah-mudahan ini menjadi waktu yang baik untuk meliterasi digital kita di tengah sektor keuangan yang sudah digitalisasi seperti ini. Baik seluruh narasumber, Luar biasa, moderator juga luar biasa Pastinya ada apresiasi yang diberikan untuk setiap narasumber yang sudah memberikan luar biasa paparannya di sore hari ini Dan apresiasi yang pertama pastinya untuk diberikan pada narasumber yang pertama kepada Bapak Hendra Lembong Dan apresiasi ini diserahkan secara simbolis dari Bapak Muhammad Isan selaku CEO and Chief Editor Warta Ekonomi Dipersilakan Bapak Isan Baik Pak Hendra, selamat sore. Terima kasih banyak atas uh, sharingnya. Uh, ternyata satu angka dari in, apa namanya investasi uh, untuk cybernya luar biasa. <laughs> Dan yang kedua saya kagum juga bahwa uh, filosofinya tadi Pak. Yang pertama ternyata keamanan dulu. Saya jujurnya banyak pakai aplikasi Bapak juga uh, apa, dengan jumlah transaksi yang lumayan. Dan saya sekarang apa namanya merasa lebih aman. Terima kasih banyak dan uh, apa? oleh karena itu izinkanlah warta ekonomi memberikan sertifikat atas kontribusi bapak dalam acara seminar uh, kali ini uh, Countering Cybercrime for Digital Trust in the Financial Sector. Terlampir mohon Pak Hendra dapat menerimanya satu dua tiga. <tik> Ya tepuk tangan sekali lagi secara virtual untuk narasumber kita Bapak Hendra Lembong Direktur PT Bank Sentral Asia TBK. Dan kemudian kita apresiasi diberikan untuk narasumber kita yang kedua yakni Bapak Muharto kepada Bapak Muhammad Isan dipersilahkan untuk memberikan apresiasinya. Pak Muharto, beberapa perusahaan saya juga sama memakai rekening BRI dan hari ini saya merasa lebih aman karena ternyata Uh, Bapak pakai artificial intelligence Untuk bisa melacak Berbagai serangan dari berbagai layer Tadi, jadi uh, terima kasih Atas sharingnya Pak, saya kira uh, Apa namanya, uh, yang mendengarkan pasti Terinspirasi dengan uh, pembicaraan Bapak, oleh karena itu Pak Muharto izinkan saya menyampaikan Penghargaan dalam bentuk sertifikat elektronik Untuk seminar Countering Cybercrime for Digital Trust In the Financial Sector berikut ini Mohon dapat diterima, 1, 2, 3 <laughs> Terima kasih sekali lagi dan beri tepuk tangan secara virtual Untuk Bapak Muharto, Chief Information Security Officer Bank Rakyat Indonesia Kemudian apresiasi akan diberikan untuk narasumber kita yang ketiga Yakni Bapak Laksana Budi Wiyono Kepada Bapak Muhammad Isan dipersilakan untuk memberikan apresiasinya Pak Laksana saya kira eh, kita sepakat kalau apa? Eh, Aplikasi Bapak dipakai untuk Olimpiade Tokyo, uh, tentunya ini bukan kelas sembarangan. Dan saya juga tadi merasakan walaupun Bapak menyampaikan secara singkat, tapi saya kira uh, apa namanya solusi Bapak bisa sangat uh, dipakai untuk uh, industri perbankan di Indonesia. Dan terima kasih atas sharingnya yang membuka mata kita semua. Oleh karena itu, izinkan saya menyampaikan sertifikat penghargaan sebagai pembicara dalam Seminar Countering Cybercrime for Digital Trust in the Financial Sector berikut ini satu dua tiga. Oh. Iya. Ais. Ah. Terima kasih Pak. Terima kasih. Iya iya sama-sama Pak. Terima kasih dan beri tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Laksana Budiwiono, Country Manager Indonesia, Trend Micro. Kemudian kita juga memberikan apresiasi untuk penanggap kita, Bapak Bari Ariyono. Kepada Bapak Mohd Nisan, dipersilakan untuk memberikan apresiasinya. Baik, Bro Barry, selamat ulang tahun. Jadi Bapak-Ibu sekalian tanggal uh, 19 kemarin, tepat berusia 17 tahun Pak Barry. Jadi semoga tambah lincah okay. dan segera segera mendapatkan apa yang diinginkannya. <laughs> Pak Bari terima kasih loh tadi. Terima kasih banget atas apa namanya kesimpulan yang diambilnya bisa menyatukan men menjahit seluruh uh, apa namanya aspek-aspek dari pembicara yang penting untuk uh, para pendengar sehingga uh, bisa mendapatkan insight dari seminar hari ini. Oleh karena itu Pak Bari izinkan saya menyampaikan sertifikat elektronik berikut ini langsung dari Studio Warta Ekonomi. 1 2 3. Okay, thank you. Thank you, Terima kasih banyak Pak Iksan Siap, Bos Aiksan, Terima kasih banyak. Terima kasih dan beri tepuk tangan untuk Bapak Bari Aryono, Executive Chairman Digital Banking Institute. Dan kemudian apresiasi pastinya juga diberikan untuk moderator kita yang luar biasa hari ini, Bapak Ibnu Dwi Cahyo. Kepada Bapak Mopet Nisan dipersilakan untuk memberikan apresiasinya. Baik, Pak Ibnu. Kalau di Amerika atau di Eropa kan moderator itu chairman of the session. Saya kira fungsi Bapak hari ini luar biasa bisa memandu pembicara-pembicara uh, kelas kakap tadi, menjaga waktunya, menjaga egonya, dan juga menjaga floor dengan uh, apa, interaksi dengan pembicara. Terima kasih uh, atas nama Warta Ekonomi. Oleh karena itu, kami dari Warta Ekonomi ingin memberikan sertifikat elektronik uh, dalam seminar Countering Crime for Digital Trust in the Financial Sector berikut ini. Mohon dapat diterima. Satu, dua, tiga. Oke, okay. <laughs> Thank you, Pak. Terima kasih dan berikan tepuk sekali lagi untuk moderator kita, Bapak Ibnu Dwi Cahyo, Juru Bicara dan Peneliti Communication and Information System Security Research Center. Hadirin dan juga pemirsa, tanpa terasa, kita sudah tuntaskan acara kita di sore hari ini, yakni webinar Pandemic Edition, Countering Cybercrime for Digital Trust in the Financial Sector, tentunya, yang diselenggarakan oleh Warta Ekonomi, kami juga mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung jalannya acara hari ini, mulai dari... Trend Micro Inc. dan juga PT Bank Sentral Asia TBK. Tentunya acara ini juga disupport oleh Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dan juga Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN. Dan tentunya kami informasikan sekali lagi bahwa acara ini dikelola oleh Kuadran Satu Komunikasi selaku event organizer dan juga Horstory.co.id selaku media partner mewakili Warta Ekonomi. Saya mengucapkan terima kasih untuk keynote speech kita hari ini mulai dari Bapak Iman Syah dan juga Mayor Jenderal TNI Dr. Suharyanto mm dan juga Bapak Muhammad Isan CEO and Chief Editor Warta Ekonomi.co.id Bapak Edi Nurman Syah, Direktur Bisnis Warta Ekonomi. .id seluruh narasumber dan juga penanggap juga moderator kita hari ini mewakili seluruh kru yang bertugas dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang menyaksikan acara ini secara streaming. Saya Jaja Anisa. Selamat sore dan sampai jumpa. Sang luas dan terbuka sajikan berita dunia usaha.